This video is brought to you by Jambul Coffee. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kita mulai lagi bareng sama Anwar Fai. So untuk video kali ini, gue mau review. Kalian mau tahu nggak, gue review apa? Mau tahu nggak? Nggak tahu ya. Oke dah, gue mau review The Jambul Coffee. Ini tempatnya di Jatinegara. De Jambul Coffee ini paling hits ya di Jati Negara. Uh, tempatnya depannya sedikit sangat Timur ya di jalan pasar eh uh, di jalan pasar. Yuk kita nyari De Jambul Coffee. Di mana ya? Di nah, tempatnya, tempatnya tuh di arah sini, daerah sini. Oh, itu dia boy. De Jambul Coffee. Nah, ini dia tempatnya oh. udah kita udah sampai dan ini nah, apa saja kali ya masuk ke dalam dan review kopi apa aja yang umpulan disini di jambul coffee so let's go halo bang bang ini udah jambul coffee ya bang ya eh? uh, bang saya mau pesen dong penuhnya Oke saya pilih dulu ya bang ya, dulunya. Di sini ada hot coffee, espresso, non coffee, manual brew, like iced coffee, signature coffee, sama snacks ya. Tapi di sini, gue mau coffee yang unggulan di sini tuh coffee apa? Ini ada es kopi berry, es kopi ori kita, gula red biasa. Iya. Kita ada es kopi popo, popo ada Nah, itu kan kalau untuk suruh ini kan saya bingung nih, Mas. Ya. Yang paling unggulannya yang paling di oleh pengunjung-pengunjung di sini itu apa sih? Nah, biasanya sih es kopi berry. Boleh deh, Mas. Saya ya. coba itu ya. Tapi, Mas, uh, untuk tempatnya ini kan tempatnya strategis banget ya. Dan di sini uh, ada gak sih, Mas? Oh, tidak, sebenarnya namanya. namanya siapa? Namanya mas Epo. Mas Eko. Uh, boleh dong mas, saya nanti uh, ingin wawancara sama Mas Eko boleh? Oh, ya, boleh? boleh ya, boleh dipanggilin ya. saya boleh duduk sini mas ya? boleh, oke okay, mas. Okay, guys sambil nunggu Mas Eko guys untuk uh, saya wawancarai dan sambil kita nikmatin kopi yang udah gua pesen. rasanya kayak apa? Apakah rasa yang tertinggal atau rasa yang tersakiti? <tik> Gak tahu juga kan? So, jangan kemana-mana. Check it out! Sekarang gue udah sama pemilik di Jambul Coffee. Ini dia, halo Mas, halo, apa kabar? Mas, baik, baik. Mas Eko, ya. baik ya, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, Itu halo, halo, halo, halo, mas untuk Uh, awal mulanya, awal mulanya. jambul kopi itu udah sampai sekarang udah hampir lima tahun, lima tahun, lima tahun, tahun, 5 tahun kita dirikan Awalnya ini adalah gerobak kopi, oh, gerobak, gerobak kopi. kopi. Jadi dulu namanya gerobak kopi jambul. Iya. Yeah. Uh, baru kita branding menjadi jambul kopi kurang lebih satu tahun yang lalu. Satu tahun yang lalu. lalu. Uh. Oke. Okay. Jadi berarti kalau untuk gerobak kopi bukan di satu tempat dong ya? Ah, uh, dulu ada ada satu cabang di Rau Rau. cuma Di Raumangun ada. Cuma sekarang sudah tutup. Gitu. Tapi rencananya nanti bakal, bakal lagi di sekitaran Raumangun juga, cuma di tempat yang berbeda. Oh, iya, iya. oh oke. Okay. Dan, uh, Mas Bro, ini kan The kopi Coffee kan pastinya mempunyai kopi yang unggulan. Yes. Nah, untuk salah satunya kopi yang unggulan tuh yang sering banget, pengunjung pesen itu kopi wajib. kalau uh, jadi kita punya uh, kopi robusta dari Toraja ya. kopi robusta Toraja biasanya kalau teman-teman uh, di sini tamu yang uh, suka kopinya kopi yang agak kuat hmm. kita pakai itu cuma kalau rata-rata uh, anak muda yang ke sini itu es kopinya kita yang uh, bestseller. Es kopi ya, es kopi di sini. Oke okay, baik, Mas tadi kan saya pesen kopi. ya nah, e, Boleh dong Mas saya untuk mencicipi atau merasakan nikmatnya kopi yang saya pesen tadi. Oh siap siap siap siap, sebentar ya saya tanya ya. Oke, okay. udah jadi belum kopinya, kopinya Mas ini udah pesan tadi, udah diantar ya, ya. mau dicicipin katanya <susuk> Dicicipi rasanya, iya <susuk> kan? Dan uh, Mas, selain di sini, uh, ada nggak sih cabang-cabang? Uh, gini, sebetulnya Bu, kita punya mas, cabang ya? lain, uh, tapi dengan brand yang berbeda. Dengan brand, brand, brand berbeda, iya. karena kenapa kita buat seperti itu? Kita pengen punya uh, kedai kopi yang segmented gitu. Jadi kalau ini kon konsepnya di depan teras rumah. Depan jadi teras pengembangan ke depannya, uh, kalaupun ini kita nanti akhirnya bisa franchise, franchise. Yeah. Jadi syaratnya hanya hanya orang yang punya, kalau mau usaha, kemudian ada di teras rumah, cukup dengan teras rumahnya aja, kita bisa ubah usaha, kayak gitu. Oh gitu, jadi selain cabang di sini? Ada di, yang kita baru launching, itu tiga uh, hari lalu di Bekasi. Di Bekasi? Di Bekasi, cuma namanya Pangkop Jakarta. Oh, Pangkop Jakarta yang di Pangkop Jakarta namanya, itu baru launching di tanggal 24 kemarin. Oh, boleh dong nanti saya main ke oh, dengan senang hati, boleh dong, Dan selain ini mas, uh, live musiknya mas? Uh, live musik kalau di, di sini di uh, di hanya, ada event, oh, hanya ada oh, event, hanya ada event ya. aja. Jadi mungkin bisa satu bulan sekat, sekali gitu. Hmm, sekali. Kalau di Pangkop setiap malam minggu oh, setiap, malam setiap malam minggu, malam minggu, malam minggu ada live musik ya itu setiap malam minggu di sini kan karena uh, situasi dan kondisinya ada di dalam gang uh, dan space nya juga tidak terlalu besar jadi kalaupun ada live musik hanya solo gitar dan vokal gitu oh hmm. itu solo gitar vokal ya. ya boleh dong mas, kalau misalkan saya nyanyi gitu oh boleh <laughs> dong pasti mau dibikin album juga yeah. <laughs> Ya kopinya nih mas, ini Nah ini kebetulan. Begi uh, es kopi sudah datang. Es kopi berry. Yeah. Ini favorit juga di sini dan ini latte. Okay. Yes, dan berry. ini uh, cobain dulu deh. Ayo okay. cobain mas ya. Ya aduk-aduk dulu guys. ini ada strawberry nya mas ya ada strawberry namanya coffee berry uh, jatuh hmm. ah. Ah. rasanya mas manisnya berasa manisnya berasa dan. Dari kopi yang lain tuh, aduh, nikmat banget yes. nih, mas. Aduh, pokoknya buat kalian ya, buat kalian guys, sampai berlimpah ya. ya. <laughs> nih Saking, Saking rasanya enak, enak gitu kan. Oke okay, guys, buat kalian, ini recommended banget nih di Jambul Coffee dan selain di sini ada di Pangkop Jakarta dan di Bekasi. Jadi buat kalian, ke sini yang anak tongkrongan ya, Mas. Ya, ya. buat yang muda, yang tua, atau yang gimana kayak gitu ya, mungkin di rumah lagi suntuk ya, Mas. Ya, ya. suntuk nggak ada teman. Buruan kalian kesini, ya kan? Uh, jambul kopi, jambul Coffee. ngomong. Mas, bisa uh, juga dicek hmm? di Instagramnya At the coffee, dot coffee, coffee. Ya. Ya. bisa <laughs> kalian DM juga, bisa kalian pokoknya langsung aja ke sini. Siap-siap. <laughs> Enak, ya mas? Enak, kita sambil ngelupa aja kali mas ya. Oh, iya, uh, tempatnya yang udah selalu lihat nih mas ya, tempatnya unik sih mas dan strategis juga. Walaupun dari depan ya kan, ke, masuk ke dalam oh. gang dan di sini tempatnya di sini, mas ya ini. Uh, punya ide-ide untuk bikin tempat ini apakah mas sendiri atau mungkin uh, di... jadi, dulu, iya. waktu kita mau buat lima uh, tahun lalu kita mau buat ini dulu tidak punya ekspektasi yang terlalu tinggi untuk sebuah kedai jadi uh, saya berpikir ada lahan sedikit di depan di depan rumah iya. Uh, karena dulu tujuannya cuma ah kita bikin kayaknya lucu nih kalau kita bikin kedai kopi uh, tapi yang datang juga kan teman-teman uh, kita -teman, bisa buatkan sendiri kopinya gitu tapi ya alhamdulillah berjalannya waktu uh, di luar ekspektasi kita malah yang datang bukan hanya teman-teman tapi dari luar-luar dan uh, respectnya bagus, uh, ininya ininya bagus gitu responnya bagus, responnya bagus dari teman-teman jadi kepikiran juga ya kita kembangkan gitu bangkan dari awal cuma gerobak akhirnya bisa jadi sampai ya seperti inilah gitu seperti ini. meskipun ini tetap kita pertahankan kesederhanaannya hmm. jadi aneh. kalau nanti mas bisa lihat di sana bangunannya bangunan tetap bangunan lama yang uh, terlihat gentengnya gitu justru itu yang kita pertahankan gitu. itu yang kita pertahankan. jadi uh, E, Tekline kita kan di depan teras rumah, jadi tamu-tamu yang di sini ya sudah seperti di rumahnya sendiri gitu, ngopi tapi di depan rumahnya sendiri seperti itu. Oke, oh, gitu, Mas. Mas, e, kayaknya e, untuk yang di Bekasi, saya juga ini masih apa itu namanya ingin penasaran juga. juga. Iya, penasaran <laughs> juga gitu yang di Bekasi, namanya kan Pangkop <tangkup>, Jakarta. Ya. Uh, dan di sini juga namanya the Jumble Coffee gitu ya. Kan. Uh, uh, uh. Jadi penasaran Pangkop itu. <laughs> oh, gitu kan? Ya. Pangkop gitu, Pangkop. Ya. Ada kepanjangan enggak? Ada. Jadi gini sebetulnya lulus uh, Pangkop itu adalah kepanjangan dari Panglima Kopi. Oh, Panglima Kopi. Panglima, kopi. panglima kopi. Cuma uh, setelah 3 tahun kita di, di Pondok Lapa. Hmm. Kemudian, uh, karena banyak orang menyebut panglima kopi dengan "pangkop", jadi sebutan "pangkop" itu. Sebutan "pangkop" itu asalnya dari customer. Customer kita jadi ya begitu, kita buka di Bekasi. Akhirnya kita buka dengan nama "pangkop" saja, jadi, jadi orang sudah Pangkob. banyak kenal "pangkop". Gitu, Pangkob. Itu, itu itu kenapa kita rubah jadi namanya "pangkop". Jadi, nama pangkop itu dan nama, nama panggilan, nama panggilan customer lah. Gitu, panggilan sayang lah. <laughs> panggilan sayang Mas. <laughs> Oke okay, Panggilan okay. sayang. Oke. Okay. Oke, okay, jadi kita langsung ke Bekasi. Oh, ya, yeah, siap. Langsung ke Bekasi. Langsung Bekasi. Oke, okay, guys. Jadi uh, kita langsung ke punkter Jakarta yang di Bekasi. So, jangan kemana mana jangan istirahat dulu. Oke.